Oke, okay, oke, okay. kita jumpa lagi. Kali ini saya akan install review and play Conmaster by FreePlay, ya. Jadi, game ini buatan dari FreePlay, atau vendornya FreePlay Games. Baik, ini pantengin layar HP dan langsung kita klik PlayStore yang ini, ya. Oke, okay, di PlayStore langsung kita ketikan con master oke okay, con master Ya nah, ini ya gamenya ya yang ini con master epic running game fast air oke okay. langsung saja kita klik yes ini gamenya ini ya seperti ini tampilannya Oke jadi game ini memiliki ukuran 62 MB ya di bawah 100 MB Oke rekomendasi buat kalian yang mencari game di bawah 100 MB bisa kalian coba nih game yang satu ini siapa tahu cocok buat kalian Oke sedikit kita ulas gambar-gambarnya Jadi ini pasukan kita yang si biru ya Yang berwarna biru melawan si merah Ya ini pasukan kita ya Yang biru contohnya jumlahnya ada 31 itu Nah ini 200 pasukan biru melawan 200 pasukan merah nantinya Jadi pasukan kita 200 biru yang berwarna biru melawan merah juga 200. Ini jika kita kalikan 20, kita tambah 10 atau kita kali 20. Ya, seperti ini ya ulasan gambar-gambarnya. Oke. Sudah cukup informatif buat kita. Oke, langsung kita lanjutkan jadi kurang lebih gamenya seperti ini ya ulasannya Oke okay. kurang lebih seperti ini baik langsung saja kita klik install yes kita tunggu proses instalasinya seperti biasa sebelum melanjutkan video alangkah baiknya anda mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya karena subscribe itu gratis oke 99% dan proses penginstalan selesai langsung kita cekidot. oke tampilannya seperti ini ya by phantom freeplay studio ini gamenya dan di sini ada tulisan tahan dan pindahkan. Tinggal kita pindahkan kemana Coba kita ke 25. Hancur dimakan oleh tentara musuh dan kita kalah dan kita coba lagi. Oke, di sini kita harus perhitungkan dengan matang ya. Kita coba 80. Musuh habis, kita tambah 80 lagi yang paling besar musuh habis dan finish jadi perhitungan kita harus tepat ya kita harus mengkalikan atau menambahkan jadi lebih banyak lagi oke okay, next kita mendapatkan 96 koin. ini masih 20% ya Yes, next langsung kita lanjutkan ke level selanjutnya. Kita klik yang hijau itu. Yes, di sini ada dua pilihan menu ya, dan di sini kita bisa klik yang hijau itu untuk memulai unit atau menambahkan unit yang gambar koin itu untuk menambahkan koin. Dan untuk menambahkan koin, kita bisa menonton iklan. Next kita lanjutkan lagi kita tambah di 100. Oke okay, dimakan 10 hati-hati di sini ada obstacle duri ya yang bisa mengurangi lah seperti ini. Jadi jumlah pasukan kita berkurang. Finish dan selesai. Kita selesaikan itu sudah. 40% ya mendapatkan koin jadi jumlahnya koinnya 144 next ke level selanjutnya kita mendapatkan koin 144 dan kita coba untuk ini pembelian mulai unit ini ya yang 100 nah ini 100 koin jadi mulai unit ini memakan 100 koin jadi itu bisa kita lihat ada dua ya Nah ini ada dua kita kalikan 80 makan pasukan musuh kita tambah 55 Oke okay. habis kita tambahkan 60 nah sekarang kita menuju level yang menekankan dengan melawan boss oke okay. itu ada menu pilihan dan itu bosnya kita disuruh untuk memilih kita kalikan berapa pasukan kita agar bisa melawan boss yang kanas oke okay. coba kita kalikan dengan itu ada di 84 tambah 40 atau tambah 80 baik di sini kita harus mengklik dengan tepat ya agar jumlah pasukan kita itu menjadi banyak jadi jangan sampai salah mengklik nah ini kita coba oke kita melawan pos yang kanas dan bosnya mati atau kalah. Game ini seru ya. Jadi kita harus melipatgandakan pasukan untuk melawan bos. Sekarang kita sudah menyelesaikan 60% dan next ke level selanjutnya. Oke, bisa juga kalian coba di rumah. Download. See you next time and goodbye.